Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi GPU yang tidak terpakai saat render ya. Jadi kalau kalian saat render menggunakan Vegas 15 plus, jadi 15, 16, 17, 18 mungkin kalau udah keluar gitu ya. Saat kalian cek di task manager itu nggak kepake gitu untuk GPU kalian. Misalnya di sini saya menggunakan GTX 960M gitu ya contohnya. Dan di sini kalau kalian render gitu ya yang kalian uh, butuhkan untuk render dengan GPU adalah preference gitu kan kalian ganti aja preferencenya kalau ada uh, pilihan allow legacy GPU rendering kalian ceklis aja dan untuk tab video yang GPU acceleration of video processing-nya kalian ganti aja ke VGA yang kalian pakai gitu ya. Nah, cuman saat kalian udah pakai gitu ya, saat udah kalian ganti gitu ya ke VGA yang kalian pakai, itu kok masih lama gitu dan itu jujur enggak wajar gitu karena kalau kalian misalnya ya, kalian misalnya render gitu kalau kalian menggunakan VGA itu mungkin dalam waktu sekitar 10 detik itu bisa sampai 1000 frame tapi tergantung juga ya dari VGA yang kalian pakai gitu Nah saya yakin sih ya saya yakin kalian pasti menggunakan menggunakan format yang magic hvc gitu dan ini akan ada tulisan Intel ksv gitu atau mungkin ya Intel Nah kalau kalian pakai preset yang hvc gitu ya, atau mungkin hvc -E gitu atau mungkin aac mp4 itu nanti bakal mereka menggunakan prosesor kalian karena di sini akan ada tulisannya Intel mungkin kalau kalian pakai AMD uh, tulisannya beda lagi gitu nah jadi kalian harus menggunakan preset atau mungkin format yang namanya Magic AVCE slash AAC gitu jadi AVCE bukan HFSC gitu ya dan nanti akan ada tulisannya kalau kalian pakai internet gitu ya untuk templatesnya di sini nanti akan ada tulisan preset yang kalian pakai berapa gitu ya, kualitasnya dan fps-nya gitu dan nanti di sini akan ada tanda kurung nvidia n kalau kalian pakai amd mungkin nggak tahu ya namanya apa tapi ya kalian jangan pakai yang nama prosesor kalian kalau mungkin kalian pakai amd sih ya nggak tahu juga sih agak agak sedikit tricky juga kalau kalian pakai prosesor amd dan VGA amd gitu kalian bisa cari aja gitu ya yang di sini nih kalian bisa cari untuk yang Formatnya kayaknya yang mana aja sih Cuman yang untuk merender dengan GPU sih Kayaknya untuk merenderkan GPU Hanya ada yang Magix Avice ya Bukan yang lain-lain Dan kalian pastiin aja pakai yang dalam kurung nvidia nfang karena kalau pakai yang Intel HD yang 59 fps ini yang enggak ada kurung nvidia nfang kayaknya enggak tahu juga sih bakal kayak gimana ya cuman saya belum coba tapi saat saya menggunakan yang nvidia nfang ini menjadi lebih cepat gitu di sini kita akan render ya, contohnya gitu Nah kalian bisa melihat di sini untuk frame ini kenceng banget gitu cuman karena ini 1080 ya dan 60 fps juga dan saya sedang record juga gitu jadi ya mungkin agak sedikit lambat. Dan kalau kalian lihat juga di Task Manager nanti di sini GPU-nya akan terpakai gitu ya. Biasanya sih sekitar 10 sampai lima Mungkin tergantung juga dari preset yang kalian pakai gitu ya. Apakah 720 dua apakah 1080 delapan Kalau saya menggunakan 720 dua itu sekitar 10 sampai lima Kalau mungkin di atas mungkin di atas sepuluh atau mungkin 4 K itu bisa di atas mungkin 20 gitu. Ini contohnya ke 25 gitu. Di sini saya menggunakan preset sepuluh delapan puluh enam FPS. Dan setelah itu kalian udah bisa sih untuk merekam dan intinya kalian salah menggunakan preset gitu. Dan jujur saya pun pas awal-awal pakai Vegas 16 ini karena baru ada fitur kayak gitu. Jadi saya juga salah gitu. Jadi ya masih wajar kayak gitu. Dan setelah itu kalian bisa langsung render gitu ya. Kalian bisa menggunakan preset yang ada dalam kurung Nvidia nvenc Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya. Dan thanks for watching. Bye bye.